Kami selamatkan Yunus Alaihissalam dari Rom, perut ikan. Nunjil Mukminin. Kalau ada orang-orang beriman setelahnya mengalami situasi yang serupa, bahkan masuk ke perut ikan pun dia berpikir saya selamatkan ke Atau bukan perut ikan, perut rentenir. Kredit yang belum lunas, riba yang belum tuntas, Ken kemudahan dalam tanjung utang, kenyamanan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 semua nabi lihat sini, fokus saya pernah jelaskan ini, ada al-anbiya, ada nabihin itu beda surah ke-21 namanya apa? al-anbiya, 22? al hajj 23? eh uh, ginilah 114? anas, masya Allah gampang, cepat ya. 21 al-anbiya Ya Al Anbiya. Awas, penting menghafal nama-nama surat Al-Qur'an untuk memudahkan hafalannya. Ya, kami buka karantina alhamdulillah nih. Golongan angkatan kedua itu ada yang hafal 15 hari, 30 juz. Ya saya bahagia sekali, ada yang 15 hari, ada yang mungkin hari ini selesai itu. Hari ini selesai insyaallah. Ada yang eh, 18 hari, ada targetnya 30 hari, ada 15 hari itu selesai. Ya, dicintai, kenali ayat-ayatnya. Ya, bahkan sekarang orang-orang saja melamar sudah syaratnya Al-Qur'an tuh. Ya. Kamu namanya siapa? Masya Allah. Saya Anas, Pak. Baca surat Anas. Baca... Bagus. Ada siapa yang kedua? Saya Torik, Pak. Baca surat at -Torik. Baca... Bagus. Ada yang ketiga siapa? Oh, uh, udah pucat wajahnya. Masya Allah. Saya Yusuf, Pak. <laughs> Yusuf. Wah, tapi memang gak hilang akal. Cuman panggilan sehari-hari? Kulhu. <laughs> Dan sini. Ada Al-Anbiya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 Ada yang kemudian berusaha menyingkirkan, menyungkurkan. Ada yang mengajar juga, kadang-kadang ada yang menyoal. Bukan cuman Anda, bahkan ada seorang nabi namanya Yunus alaihi Berdakwah, bekerja dengan baik, disoal oleh orang sampai diusir dari kampung. Masuk kemudian ke perahu dilempar, ditelanikan ikan paus. Anda bayangkan. Anda masih hidup sampai sekarang beliau di dalam perut ikan paus. Tapi kau masih bisa nikmat aja zikir iz yeah. baca ayatnya baca ayatnya 86 sampai 87-nya tadinya gelisah nggak enak tuh. Dalam Kira -kira tuh di dalam perut ikan paus kira-kira tuh di dalam perut ikan paus itu maaf ya terang atau gelap udah pernah masuk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 Anda yang ikut ujian, begitu mau wisuda, ada nilai yang hilang belum sampai, tiba-tiba gelap. Huh? Anda yang sudah mau lamaran, besok mau nikah, tiba-tiba pasangan berubah keputusan. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Seketiga kan gelap, ya Allah. Padahal situasi siang. Ya Allah, aku seperti tersambar halilintar. Padahal halilintar gak ada. <tuk> ya. Makanya kalimat Qur'annya indah. Allah tidak mengatakan perut ikan paus ya Allah ingin mengatakan,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 kami selamatkan Yunus Alaihissalam dari Rom perut ikan. Wakazali kanunjil Kalau ada orang-orang beriman setelahnya mengalami situasi yang serupa, bahkan masuk ke perut ikan pun dia berpikir, saya selamatkan, ketahui. Atau bukan perut ikan, perut rentenir, kredit yang belum lunas, riba yang belum tuntas, lilitan utang, ya? kehidupan rumah tangga, masalah sosial minta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minabu alimi uang belanja belum kunjung datang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minabu alimi